Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa yang belum subscribe Silahkan di subscribe channel Yang paling mantap Ini kawan Ini kita dibuat kaget kawan ya Ini sangat ngeri Anggota DPR Bongkar Duga Amir Gelang Haji sampai 6 kali lipat Nah ini Ini ada Videonya di sini Saya ambil dari YouTube-nya eh apa Hersubeno Point ya Hersubeno ini ada nih saya temukan ini ini kawan ini, ya ini dari Hersubeno poin ya silakan di, ini di subscribe juga kawan tempat lahir saya adanya gelang haji dan logam ini ya itu karena jamaah waktu itu ada korban bakaran mina identitasnya tidak ada pada waktu itu, sehingga putuslah dengan nama pemerintah membuat karena tentara Amerika yang ada di Vietnam kalah hanya membawa gelang identitas di sini dibuat seperti ini. Dulu ini yang buat itu Pak Ketua Yayasan saya Sultan Agung di Jepara dikasih proyek oleh Kementerian Agama pada waktu itu. Ya, sekarang sudah kemana-mana. Sama ya Harganya, Pak, di sini saya lihat, Pak Dijen bantah ucapan saya di sosial media. Ini tiga ribu tiga ribu sama glasirnya lima ribu, Pak. Saya kemarin tak undang, eh panggil itu yang buat gelang haji yang dia ngerjakan dari proyek. Kamu dapat berapa? Dua ribu. Berapa pak? 1,2 miliar pak. Gelang, ya? Dia suruh ngasih 200 ribu pada piang pemenang tender pasti. Sepegang satu miliar. Eh, satu miliar kamu ini hanya untuk buat apa? Tapi... Enggak pak. Saya masih di embarkasi sana-sana-sana-sana-sana-sana. Satu sana, sana, sana, sana. miliar pak, ini mohon dikoreksi. Ini tendernya vendornya siapa? Vendornya orang kemenak sendiri atau siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs Beno Arif dari Forum News Network. Apakah Anda atau mungkin keluarga Anda termasuk calon jemaah Haji yang dapat giliran berangkat tahun 2023 ini? Kalau iya, saya yakin Anda ini sekarang ini sedang sangat uring-uringan. Mungkin mungkin sangat uh, jengkel ya. Karena kan pemerintah melalui Kementerian Agama sudah mengusulkan ini sampai hampir jamaah waktu itu ada korban bakaran mina identitasnya tidak ada pada waktu itu sehingga putuslah dengan nama pemerintah satu sumbernya adalah bapak uang dari bapak yang bapak kelola itu jadi seharusnya pak dirjen ini mengajukannya ini saya lihat BPKH tidak punya gigi bayangkan bapak tidak punya gigi loh. coba persoalan yang terjadi Ribut seperti ini, BPK diam seribu bahasa. Tadi Pak Adi menyampaikan, sahabat-sahabat Adi tadi menyampaikan, "Saya akan bicarakan biaya haji dengan Pak Menteri, agama seharusnya BPK dikonsentakan karena dana haji ini dua sumber, yaitu dana dari masyarakat atau jamaah haji, yang satu sumbernya adalah..." Bapak uang dari Bapak yang Bapak kelola itu Jadi seharusnya Pak Dirjen ini mengajukan anggaran Itu BPKH itu harusnya protes 69 juta 98 juta Bapak harus protes Bapak jangan jadi eslon satunya Kementerian Agama Bapak bukan itu Saya marah Pak terus Terserang ini Saya tidak takut siapapun saya sebelum jadi DPR itu pernah diancam mau dibunuh, siapa apa-apa saya yang bunuh saya itu bukan orang Pak, bikin mati saya itu Allah inna solati wanusuki wa mahyaya wa Amin. itu Pak jadi itu Pak Bapak harusnya koreksi dong silahkan Garuda minta itu saya bayar dulu, saya punya uang ya Supaya turun harganya, Angga, saya ingat Anggito pada waktu kita rapat. Ya, tidak punya cash flow, saya bayar dulu. Gimana? Boleh tidak? Bapak harus begitu, jangan mengikuti pola almarhumnya ini. Maaf, ini saya, saya terus terangnya karena mitra saya harus marahin Bapak. Itu loh, selanjutnya ini koreksi ya yang... Selanjutnya kaitannya dengan kami kunjungan ke Arab Saudi. Bukan kami hanya umroh, kami jalan-jalan, makan-makan enggak. Kami belusukan, Pak. Bukan hanya uh, Pak Wahid ini yang menyoroti soal kinerja uh, kepala BPKH ini. Anggota DPR yang komisi 8 yang lainnya John Kennedy Aziz dan juga Bukhari uh, Yusuf itu uh, uh, juga punya apa ya, punya keluhan atau punya kekecewaan yang sama terhadap kepala BPKH. Tentang BPKH, tentang BPKH ini sama-sama kita ketahui dan diketahui oleh rakyat, oleh calon jamaah haji. Pada tahun 2020-2021 kan kita nggak memberangkatkan haji. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Tempoh hari itu. Dengan berang, tidak memberangkatkan haji Dan nilai manfaat terus berjalan Seharusnya terkumpul itu banyak nilai manfaat Ya, adapun pada tahun 2022 kita memberangkatkan haji Itu sebagaimana yang disampaikan oleh pimpinan tadi Itu adalah nilai manfaat 2022 yang berjalan Nilai manfaat tahun 2022 berjalan oleh karena itu kontribusi daripada BPKH sebesar 30% yang telah disampaikan dan merupakan usulan oleh pemerintah pada rapat tempo hari itu tolong dikaji ulang. Tolong dikaji ulang. Sebab kalau seumpamanya BPKH tetap penyat, tetap sebesar 30%, ada kecurigaan-kecurigaan yang di, yang dimuncul ada apa dengan BPKH? Sedang BPKH itu memang Proporsional to adalah Mengelola keuangan calon jemaah haji Dan membantu keuangan calon jemaah haji Ya itu yang mungkin saya sampaikan Sekali lagi saya himbau kepada bapak-bapak Dari para-para mitra kerja yang hadir pada hari ini Bahwa Saya dari fraksi Partai Golkar dan kawan-kawan ya, maksimal daripada biaya perjalanan haji itu adalah 85 persen, 85 juta. Kalau 85 juta saya sudah membuat oret-oretannya, ya oret-oretannya. Di sini ada misalnya kalau sumpah kontribusi BPKH 50 persen, Kontribusi BPKH 45 atau kontribusi PKH 40 saya pikir ini masih bisa uh, di, di, dikejar oleh uh, calon jemaah haji. Lalu kemudian terkait dengan BPKH, saya juga agak sedih ini ketika Pak Ketua Badan ini menyampaikan laporan. Bahkan di dalam laporannya di sini mengatakan di sini usulan Kementerian Agama. Pertanyaan saya, mana usulan Bapak? punya yang mendapat mandat dari undang-undang 34 ini kan BPK kenapa proyeksi surplus defisit keuangan haji Desember 2023 kenapa kemudian yang ngusulkan kementerian agama what so what gitu loh <laughs> ini kan jadi saya agak bingung ini jadi ini kenapa Budi ah? jadi begini nih? <laughs> Itulah tadi kawan Ya ini saya ambil dari channel YouTube nya Herschubeno Poin Silahkan yang belum subscribe Subscribe kawan ya Karena banyak uh, berita-berita bermanfaat di sana Nah ini ngeri kawan ya Ini ngeri Pada saat anggota DPR Bongkar, dugaan kap gelang haji Sampai 6 kali lipat Ya kan Seharusnya kehadiran pemerintah ini adalah mempurmandar rakyatnya untuk segala kegiatan ya dalam hal ini jamaah haji tapi kalau sudah di merkap merkap begini inilah yang ngeri ya dari kalung gelang, itu baru kalung gelang baru gelang belum kita belum tahu yang lain jadi serba dilema uan jamaah diserahkan ke pemerintah juga seperti ini kejadiannya Nanti dikelola oleh masyarakat sendiri. Mungkin terlalu mahal dan sebagainya. Jadi serba dilema di negeri yang kaya raya ini kawan. Inilah. Kalau sudah merkap, merkap, merkap. Korupsi, korupsi, korupsi. Kalau tidak ada hukuman nah ini. Beginilah. Ya. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.